Wiridan, sing paling akeh itu justru rabar Malah malahan abe turu. Ya kan wiridan, ketika Nabi ngajari Sayyidah Aisyah mau cetak bebing telung puluh telung itu telu, bar sholat atau abe turu? Abe turu. Meskipun wiridan itu juga dipakai wiridan bersolat bar barsolat. Ketika Sayyidah Fatimah ngeluh apa ngeluh tangane ini ku ngapal, merkodak punya pembantu. Itu kan sama Nabi gak tiga pembantu tapi diwarahin apa? Widan lucu nih konmojo sedurung ya sare maksudnya lucu tak anggap di luar dugaan maksudnya lucu itu di luar dugaan tapi enak nak sampaian kasif itu para pengiran itu mesti mancing momen paling momen paling ekstrim tuh orang mau tidur Bojo anak-anak pulau -anak paling udin abe pulau pas sampai turun karena pulau itu terbawa oleh hadis itu zaman tengpo nanti saat ini Sayyidah Fatimah didawi, Ya Fatimah, apa perlu kamu tak kasih wiridan yang lebih baik ketimbang pembantu. Apa itu Ya Rasulullah, kamu membaca puluh 33 kali, tahmid, takbir, itu sebelum tidur. Iza tuma maldo akuma itu kan yang didawi orang dua, karena ada Sayyidah Fatimah dan Saidina Ali. Kalau kamu mau tidur, baca ini, baca ini. Coba sekarang sama bayang. No. wong ape mata ini kue paling gampang ya pas turun coro uloh penyokot kue paling gampang pas turu bujumu nak muangkel lembek kue coro nekek paling gampang pas turu ya muka-muka ora tapi be beberapa kejadian yang TV kriminal pas turu ya kok dokrumu ya. artinya turu itu momen paling gawat karena kita tidak bisa menjaga diri kita nah di momen paling gawat ini kenangan kita adalah pernah baca tasbih dulu, baca tahmid dulu, baca takbir dulu saya so itu punya wiridan mau tidur tuh banyak, ya apal Bukan apa-apa, apalku raku, raku, raku, sering tak apal lo, beten. Kalimat itu bagi saya itu penting untuk, untuk identitas saya sebagai hamba Allah Seorang lagi, kalimat itu tak anggap penting untuk identitas saya sebagai hambanya Misalnya apal ini Allahumma rabbas samawati sapi wa arsil azim rabbuna wa rubbukuli syek faliqal habdi wa nawa munazila taurati wal-injiri wal-qur'an awbubika minisari nafsi wa minisari kulidah batin anta akhidun finasi hatiha antal awalul falisah qabla kaseh wa antal asruh falisah ba'da kaseh ini aku kurang apa? aku kurang tak wajah karena tak anggap terus dia aku turutlah orang dunia sing atur ya jenengan terus anak buju kula kula ira mungkin juga terus kula wajah turu, dia turut, sing juga jenengan ilmu kula, nyawa kula, semua yang jenengan makanya Nabi itu kan Bismika wa tu tujampi wa Bismika arfa'u nak dungamu kan mau roh Bismika Allahumma ahya, Bismika. iku dungamu apa ngaji, kira dungamu apa turu malahnya ono kiai, eh roh dungamu ngaji, no, apa pak ya Bismika Allahumma ahya, Bismika apa lini ini dungamu apa turu, leo kena ngaji turu jadi, <laughs> jadi ono kiai ku mangkel mangel eh. ku anggir santri ngaji ku turu jadi pas apa ngaji pun ngertos dungamu ngaji terang ya itu siwari Bismika, Allahumma ya, terus orang murid nyeledok, ya ini kudungo turu, leyo kena ngaji turun, ya ini saking mandul itu, ya saya kira bu aku baran ibu bida, bu orang tak warai, dongannya ngaji, Bismika, Allahumma Ahya mau nyata nih dulu turu ada dongannya, umum tahlilan futuhal arifin, orang orang melek. Nabi <Economic gesagt> <spe largo> itu ngedunga badai sari itu Allahumma bika bika wadok tujambi wa bismika arfa'u aljak tudur illa maljak awalaman jamingka illa illa terus tuanya dengan. dan itu Nabi nak nyifati terus membaca ayat kursi nak nyifati sari yuk in mutta umumnya kaya ini macam mutta apa mitta pokoknya ada semacam mutta ada semacam apa? mitta kan tentang Quran dua kali tum au muttum tapi sebagian ayat im mita Fahumul khalidun, jadi mat Afa'im mitta Ada yang mutta Bergunakan Al-Qur'an apa? Wala'im muttum Tapi ada ayat Afa'im mitta Jadi malah kalian yang oleh dua kali apa? Mutta atau apa? Mitta Fa'im mutta, mutta alal fitrah Kalau kamu mati ketika tidur Dalam keadaan seperti itu, mutta Alal fitrah Yah mesti ini kita mikir coba kondisi paling bahaya dalam kehidupan kita adalah apa pas tidur maka bekalnya harus serius yaitu Nak iso wudhu, terus baca doa doa ini kayak apa Rasulullah SAW? Alaihi Wasallam. Nah misalnya kayak ngaji pas bab ngunu kan lumayan. Misalnya kerapal doamu itu, murka potongan apalan, lalinan minimal wudu. Wudhu, wudhu aku sempurna orang wudu gue salat maaf bukan harus sesempurna wudhu napa? Salat. So wudhu, wudu iling gue suci terus ya mau terus doa. Jadi kulono nggak turu malah terus nganggo pakaian sing disenangi Nabi Ibrahim miripku sarawil celono, Ya celono tidur nopo piyama. Kulono udah ku, celono itu, sangking seneng celana itu, kulono tang medina gitu mas katrach celono piyama tidur itu. Pas istri kulono haji gak kulono titipi, mereka, Ibu Ibrahim, celono aku pakaian kesayangannya Nabi sinten? Ibrahim. Jadi saya Nabi lu, nak mau masjid mesti sweeping celono. Mereka, oh, yo ya, mau turu tuh si gunedangat, jadi nah malah nabi terus duko nabi berhubung wong api anak kan cong nak turu celana ada jauh ilas sama Sake malaikat langit Ape delok podo iku serasa diterang neng malah pokoknya bahasa rameku ku nge ini terus terusane jauh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 saman rohan di iku kuno khasé wis sarungan lah celanana tapi aja balapan kaya wong Malaysia iku celana resmi celana piyama kulo nung duwe kathah iku guling-gilingan karena tadi paling ndak terus keling nganggo celana